Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kali ini video tentang varises ya sudah tahunan susah ditekuk tebas buat duduk pun sakit. Simak videonya. Jangan lupa di-subscribe, diaktifkan notifikasinya, dan di-like. Terima kasih. Ya, adik, oh, yang ini yang lama. Iya, emang pernah, pernah kali dia Ya ada, mah rusuk ah. Emang kalau paries bisa ngajalok, emang oh, Bisa. Oh. Kalau yang kecil bisa bongkar, kayak kaki gajah. Eh, serius ma, mas, ya, Kita sering yang muda-muda masih. Aduh gara, Cak Dede-ede alnya, nomor ya Nomor ya, Cik di Ya Allah nyampe oh, kayak gini, Cak Emak lo, itu pantesan Gak pada saat itu Loh hmm, Itu gak sakit Loh, gak sakit Gak sakit, kan Gak <tuk> Enggak sah. Jadi kayak orang digebukin kayak tonjok. Nah, ya ditonjol. bisa, bisa, bisa. Nah. Makai iya deh